Hah? saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi website yang saya buat aplikasi ini adalah aplikasi retail khusus untuk menjual obat-obatan aplikasi yang cocok digunakan oleh pds pedagang besar farmasi jadi, aplikasi ini memanage data obat yang masuk dan data obat yang keluar. Aplikasi ini mengandung beberapa menu. Uh, ada menu pembelian, penjual penjualan, dan laporan. Dan saya akan menjelaskan uh, menu yaitu satu persatu oke kita login dulu. nah setelah login kita akan dikarahkan ke halaman home. halaman home ini beberapa ada beberapa informasi penting. Uh, di antaranya itu ada log activity si usernya, jadi misalnya ini yang login Diana, jadi yang tampil di sini itu log activity si Diana ini gitu. Terus yang kedua itu uh, fitur untuk melihat obat yang mendekati expire jadi yang mau kadar luarsa itu bakalan ditampilin sini. fungsinya biar admin itu bisa tahu mana aja sih obat yang mau kadar luarsa yang ketiga itu ada fitur buat eh, menampilkan obat yang belum di set harga jualnya jadi obat yang belum di set harga jualnya itu yaitu obat yang PDF beli dari distributor, terus diinputkan ke sistem, tapi belum di-set harga jualnya. Jadi kalau belum di-set harga jualnya itu sistem tidak bisa menjual obat tersebut karena belum di-set harga jualnya. Ini itu fitur selanjutnya itu fitur untuk melihat penjualan yang belum diverifikasi uh, fitur ini gunanya untuk melihat penjualan uh, yang sudah diinputkan oleh admin tapi belum diverifikasi oleh apoteker jadi kalau belum diverifikasi oleh apoteker stok tidak akan berkurang informasinya itu bakalan ditampilkan di sini selanjutnya itu itu untuk menampilkan si hutang yang akan Hai menjatuh dalam waktu dekat misalnya ini ada apotek yang belanja di PDF ini tapi jadi tapi itu oh, nyicil gitu hutang berhutang ke PDFnya jadi kalau berhutang itu ada tanggal jatuh tempo, kapan sih terakhir atau batas akhir uh, hutang itu di lunasi harus dilunasi. Jadi di sini itu uh, ada informasi yang ditampilkan oleh sistem kepada admin untuk memberitahukan siapa saja yang berhutang dan mau jatuh tempo biar ditagih gitu. uh, yang ini adalah fitur untuk melihat uh, masa berlaku sia uh, di apotik itu ada namanya itu surat izin apotik surat izin apotik itu punya masa berlakunya jadi So, jika ada apotik yang masa berlaku siangnya itu hampir habis ditampilkan di sini itu adalah fitur home. Jadi ini adalah fitur uh, summary dari keseluruhan sistem ini untuk membantu admin mengetahui informasi informasi penting penting iaitu di fitur ini fitur home